Saya jadi generasi motosok dan di sini kali ini gue uh, internya malam hari dan tadi di sini gue tujuan mau inter malam hari ini karena malam hari ini sunyi dan tidak ada orang yang ribut di sekitaran sini. Nah, gue mau pergi ke tujuan uh, Nangatumpu dan gue ingin lihat sunset-sunset yang sangat indah dan suatu tempat itu yang sangat indah dan keren banget, ya guys ya. Kalau kalian sekitar warga-warga uh, sekitar, uh, sekitar Nangatungku itu uh, kata orang setiap hari uh, mereka jalan-jalan lihat sunset. Nah, gue jadi penasaran teman-teman gue yang banyak sekali yang pergi ke sana juga. Gitu. Nah, tadi gue akan pergi pakai motor ini dan ada video yang lebih-lebih enak lagi dan sinematik. Oke. Okay dan gue kenalin temen gue besok kita jamkot dia ya, dan gue pakai motor i besok jadi ya gue nggak bisa apa-apa lagi selain temen gue itu yang merekam gue dan kebetulan ini malam hari gus ya siap. ah ada kucing how ah kebetulan malam hari ini gus ya siap. gue akan mengubahnya jadi siang hari dan ntar eh, jadi gue ubah nih ubah gue akan closing Ketika gue bilang closing, uh, langit dan semua ini akan berubah jadi siang hari. Dan apakah ada orang yang duduk di sini atau tidak? Nah, langsung saja kita ubah. Gue bilang closing dalam hitungan ketiga, guys ya. Satu, dua, tiga, closing. Nah, guys, di sini gue udah mengubah malam hari menjadi sore hari. Dan gue janjikan di video malam itu, gue akan ubah uh, malam menjadi siang hari. Ternyata gue gak bisa ubah malam hari menjadi siang hari, dan gue bisa ubah uh, uh, malam hari menjadi sore hari karena di siang harinya gue ada kerjaannya, guys ya. Jadi di sini gak apa-apa, kalau gak bisa bikin di siang harinya, gue kita ubah menjadi sore hari aja guys ya dan sini gue tujuannya mau pergi ke rumah teman ingin menjemput dia jadi kita akan jalan-jalan yang namanya tuh tumpu guys setiap sore kata orang tuh ramai guys di hari Minggu katanya setiap hari bukan di hari Minggu aja jadi ya gue penasaran dan banyak teman-teman gue juga yang pergi ke sana jadi Gue berminat ingin ke sana, jadi gue harus teman gue di sini uh, ngajak dia ke sana. Jadi gue penasaran gimana sih kerennya di sana, gimana sih asiknya di sana. Oke, okay. langsung saja di sini gue skip ke videonya ini sampai ke uh, tujuan kita tadi, guys ya. Langsung kita skip Dadah, bye, dan serlok ya, hahaha. <laughs> nggak dikasih jalan, kasih jalan, woi, woi kasih jalan, woi, salip, woi salip, salip, salip. Oh, uh, mau ke tujuh? Oh, oh, baru, baru ke kilometer, ya. oh. ya, ya, ya, ya. Oke, okay, Oke okay. Tonton jalannya mas Semoga sampai tujuan Oke okay, <laughs> Tuh guys Transetnya mantep guys di ada pemandangan guys ya, pemandangan tuh itu ni sapuk dan pulau yang kecil tempat wisata tengah laut guys ya, dan itu pulau kecil-kecil wah -kecil, ya. oh, indah, dan sunsetnya hilang mataharinya hilang guys.